Oh ya, udahlah. Kalau itu memang mau kamu berdua, ya udah, aku ikhlasin dia untuk kamu, Mas. Mudah-mudahan dia bahagia dengan kamu. Gak ngerasa ya, kita sudah hampir 2 tahun pacaran, ya? iya. Tapi kenapa ya? Aku kok ngerasa kamu itu ada perubahan sedikit buat aku, tuh gimana ya? Perubahan gimana sih? Pokoknya kamu beda dengan seperti pertama kali kita kenal itu kamu itu beda. Ada apa gitu? Duduk di sini aja. sih? Ya. Biasa aja. Gak ada yang beda. Tapi aku ngerasanya kamu itu berubah. Kayak yang ada yang ditutup tutupi dari aku itu seperti gimana gitu itu ya? Biasa apa aja. Apa mungkin cuman perasaan aku aja gitu ya? Iya mungkin perasaannya kamu aja. Enggak gini aja. Seandainya kamu itu ada yang lain dari aku, lebih baik kamu ngomong apa adanya. Jangan ditutup-tutupi dari aku. Daripada nanti ketahuan di belakang hari kan juga tidak enak. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Cuma kamu aja. Nggak ada orang lain kok. Tapi gimana ya? Aku itu ngerasanya kok... Ada yang beda dengan kamu saat ini, tuh. Kok tidak seperti biasanya? Tidak ada, Pak. Ih, ntar dulu itu? ya, siapa itu yang telepon temen aku? Ntar sebentar aja. Kenapa sih kok gak diangkat di sini aja? Halo, yang aku lagi bareng dia nih, kamu jangan hubungi aku dulu ya. Yang ntar aku hubungi kamu tadi lagi aku pulang kok. Oke. Okay. Iya, dadah. Siapa sih kok sampai telepon ngangkat telepon itu di jauhnya? Kenapa kok ada di sini aja? Temen aku, dia mau curhat tentang cowoknya gitu. Temen apa temen? Temen kok. kok masa ngangkat telepon teman sampai jauh seperti itu di di dekatku aja Iya dia nggak mau dia malu lah dia mau cerita tentang cowoknya Ya udah deh kalau kayak gitu kita pulang aja yuk sudah lama nunggunya kamu, Enggak kok barusan. Ayo kita ke sana aja biar enak. Ya. sana Eh ya, ngomong saya minta maafnya karena agak lama barusan. Iya nggak apa. -apa. Hmm. Kamu, kamu dari mana? Dari rumah, Emang mau ke kamu, tadi. Hmm. Duduk sini aja, yuk. di sini tempatnya kayaknya enak, di sini. Ya. Udah lama ya, kita nggak ketemu. Terus, eh. kabarnya kamu gimana sama pacarnya kamu? Iya, itu... Iya, itu gimana? Kayaknya dia sudah curiga Loh kok bisa? Ya nggak tahu, mungkin perasaan Dia ngomong, nggak tahu ya. Dia sudah curiga gitu Ya curiganya gimana tuh, karena aku pengen tahu Ya katanya aku berubah Berubah gimana? Ya berubah nggak seperti biasanya sama dia Atau mungkin dia curiga karena hpnya kamu ketahuan sama dia Gak tahu gerak-gerik, aku juga berubah. Katanya, aduh, semakin hari tuh pacarku semakin berubah, semakin ya gimana ya kok buat aku seperti ini. Ya udahlah, kalau memang dia punya pengganti yang lebih baik dari aku, mudah-mudahan bahagia. Eh Kayaknya tuh pacar aku deh. Dia sama siapa ya? Coba tak sanperin dulu. eh Iya, bener. Eh, iya, bener loh Ini pacar aku. Kalian ngapain di sini? Kamu siapa? Mas? Lah, ini pacar aku. Ngapain kamu sama dia? Enggak gitu, yang apanya? Enggak yang gitu. Saya jelas-jelas sudah ngeliat kalian berdua di sini duduk berdua di taman. Apanya yang enggak gitu? Ternyata selama ini benar ya, apa yang saya rasakan itu benar. Apa yang saya curigakan dengan kamu benar ya. Ternyata kamu sudah ada dia. Kayak gini, us. kamu pilih dia atau saya? Aku pilih kamu lah. Mungkin aku pilih dia. Oh, seperti itu ya kamu? Jadi sampai racak. soalnya ini, tidak mau sama-sama. Udahlah, enggak usah ladenin dia. Oh, ya udahlah, Kalau itu memang mau kamu berdua. Ya udah, aku ikhlasin dia untuk kamu, Mas. Mudah-mudahan dia bahagia dengan kamu. Jangan sampai dia menderita ya. Baik aku iya. titipkan dia untukmu. Iya, siap saya akan tanggung Mas Oke, okay, siap. ini dia. Apa kerjaanmu Mas? Memang aku ini Mereka tidak memiliki. punya apa-apa. Tapi tunggu satu saat, aku yakin pasti aku lebih sukses dari kamu. Udahlah, nggak usah ladenin dia lah. Ya udahlah. Oke, okay, bye. Mana janjinya kamu? Katanya aku mau dibelikan. Dibelikan apa? Dibelikan apa, kamu? Katanya aku dibelikan sepeda, dibelikan HP. Mana? Ya tunggu dulu. Sekarang kan zaman COVID. Jadi bisnisku ini belum berjalan dengan lancar. Jadi kamu harus sabar. Kayak gitu. Nanti kalau semuanya saya lancar pasti dibelikan. Aku orang yang tak Pokoknya aku minta beliin sepeda sama HP yang baru aku kan sudah bilang sama kamu tadi daganganku tidak lancar bisnisku tidak lancar sekarang kan musim covid jadinya dimaklumi dah kayak gitu. kan kamu janji sendiri masa janji-janji mulu mulai dulu iya pasti ditepatin nanti suatu saat sekarang kan soalnya aku lagi tidak punya juga uangnya pas-pasan juga buat makan gitu kamu kok kayak gitu sih aku tidak mau tahu Ya sudah kalau kayak gitu. Mending kita sampai di sini aja dah hubungan kita. Udah suka enggak sama jewek yang yang hal kayak gitu. Ya udah dah, kalau kamu maksa mending kita putus saja. Lah kok gitu sih? Baik, saya sudah bilang sama kamu karena kan lagi usaha-usahanya saya kan lagi gak lancar kayak gitu. Kamu terus maksa terus. Aku kan jadi gimana kayak gitu. Udah ya kan lah. kamu janji-janji terus Ya udahlah, kalau, kalau semuanya kamu maksa Kita putus aja Kalau kamu kayak gini terus, ini kita putus aja deh Aku gak suka loh cewek Maksa-maksa terus kayak gitu Ya nah, kok gitu Ah udahlah, kita putus Kok gitu sih Gak bisa, kita putus Kan kamu yang janji Dasar cowok brengsek lama nih aku tidak mengunjungi tempat ini semenjak aku putus dengan pacar aku wah udah lama banget nih aku nggak mengunjungi tempat ini semenjak aku putus dengan pacar aku gimana ya kabarnya sekarang dia ya ikut eh, leko malah mikirin dia sih ngapain juga Ini kan si Erna, ngapain dia duduk-duduk di sini? Lah, ini Erna, kan ya? Mantan aku dulu ya, masih inget nggak sama aku? Kamu Ade kan? Lah, iyalah, masih inget nggak? Ingatlah, gimana kabarnya? Ya, baik-baik aja sih. Kamu gimana kabar kamu dengan cowok kamu itu? Alah, dia mau cowok brengsek, cuma janji-janji mulu kamu kok berubah sekarang penampilannya ya gini dah kondisi aku sekarang semenjak aku putus dengan kamu aku milih usaha yang mungkin menurut aku itu baik dan akhirnya Allah memberi jalan sukses buat aku hingga aku sekarang ya begini sekarang sudah punya mobil dan tidak miskin seperti dulu yang kamu ucapkan itu semua ini motivasi aku untuk lebih baik lagi atas pengkhianatan kamu kepadaku. Satu pesan aku buat kamu, Erna: jangan pernah kamu menyia-nyiakan seseorang yang sudah mencintaimu dengan tulus, karena apabila seseorang itu sudah pergi dari kamu, kamu akan sulit untuk mendapatkan gantinya. Yang sabar aja, ya.